pun begini akan terangkan, jadi bila niki kalau pula matur masuk termasuk ayat sing dia guni oboni utur, gue ayat ini mana mukmin bilayer di karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar yang total mengendalikan manusia itu Allah mutazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar nyata nih uang kepengen aktif ya nggak aktif kepengen lumbung gini lumbung kepengen mangan gini mangan kepengen ngalor kepengen itu tapi itu dipatahkan oleh fakta nak uang tu, pas turu kan gak dikarab kita ngiuk karepen sok gak minggu turu termasuk ayat kebesaran allah umur pas turu tentu kita bisa debat wong soal tentang no karbon umur gue melek kayak segi kita turu singar pang itu sebab itu turu termasuk peristiwa yang dianggap termasuk kebicaraan ini min Allah wamin ayatnya ma'anamukum naboh Bismillahirrahmanirrahim karena saat itu orang tidak punya irodha, tidak di nyataan itu tidak, berarti manusia itu total di bawah kendali suruh istilahi Qur'an turuhiku diqob di arwahiku jadi istilahi Qur'an sebagian ayat fayyum sikullati qodo alihal mota wa yurzilun Kukhra, jadi Kayung siku, alihi, ah, kayu siku hmm. Ketika yang diputuskan mati Nyawa benar-benar diambil Tapi ketika yang diputuskan mati hidup dikembalikan lagi Ini aku tanya Ini aku banteng malam Ini kulo matur Saat wong kafir aneh-aneh Jauh ayat sing aneh-aneh Kanjig Nabi kan terbang ke langit dan sebagainya Ini aku diterima Allah Karena untuk bukti aneh-aneh itu orang nggak tidak saya tonton, turun, ini adalah aturan saat orang tidak berkharap, tidak berkharap, tidak berkharap, tidak berkharap, tidak macam-macam, menyatakan itu adalah tahan oh, ini adalah dari segi makna Tauhid dari segi makna lukut ini adalah orang yang tidak bisa sampai salah tawah. dari segi makna lukut, saya ini mari percorong ya Tawafakum, yang ayat ini, ini kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan menyatakan itu tenang mati, tenang Terus semayak atukumfi hiluk doa jalum. Yes. Laniku terjadi perdebatan leu ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Yes. Ini mutawafi kawarafi ukah? Yes. Ilyah ya istilah pangeran di ini mutawafi kan? Iya, yang gila-gila kita. Jadi saman sih sama, -sama salah jelas ini bukti ada satu ayat, sing artinya ya tawafum wafatu tidak masih meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawafum jelas-jelas artinya sekedar turu. La Isa nabi isaniku, Nabi isaniku, istilah pangeran ini mutawafika warofiuka ilai. Aku itu nuranaku -nope, ya bu matenya. Waktu <guluh> dateng kesikyakinan mesia, yuku keyakinan itu itu yang termasuk dalam hal ini kembali rembek wong nasionali. Sebeni saat mateni aku turun itu keyakinan turun itu tapi cara orang Islam turun itu mateni wayatul kandir, wayatirus solid mengirim satu-satu kau mateni jengkel babi lan nampaknya merusak, nampaknya, calik nampaknya seperti mitos macam-macam tentang Islam, macam-macam di wirudi dikatakan ini, islam diangkat ini nah, masih jadi berkoro redaksinya berapa adhuwahu ilaih Allah itu ngangkat isa maring Allah jadi orang bayangkan, mengharing Allah itu langit apa-apa ini langit Kau nyatanya, uang mati ya cuma ilaihi marjih Kowe kenapa ini Allah? nyatanya balik <tuh>. ini, itu benar jadi cerita kita. itu akhirnya banyak ulama al-adjarsim kekinian meyakini wa rasulka ya orang-orang ya, di langit ya sekedar mati secara terhormat jadi nyatane kata rofaa ah, itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik berapa yang menikmati dolanan ilmu luka karena kata roh pahal, umumnya Qur'an tidak pernah menyangkut fisik materi misalnya, ya rfa'illah wiladzina amanu minkum baladzina utul ilmah darjat apa orang alim kiai diangkat pangeran pengirahan mukaan langit, fisik <tose angka listen> <tose ak Slo semanas> <tose ak> ya itu tenan. benar ya apa yang mengangkat, terhadap alim, maksudnya orang alim diangkat di langit, fisik ya apa terhadap ya rfa' itu artinya terkait dengan non materi, non fisik berarti warafi wukailahiyah itu artinya Awo itu mengangkat derajat. Ya udah saya kira, ya. akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukal sing -hal amat amat misalnya yang terlalu. Misalnya saat jual saat itu diwangkat lagi. Sebenarnya mitas-mitas guna cara si alif firmanah, ahli mena, Ali, ya isya, Bekas -bekas bulan, bulan Allah, ngali, kalau bisa langit. Bekas-bekas ninggulan dari kuburan deh. Hidinarabah, ahli orangnya. Ahli kumulane kulo. Pulau ini pun pun pulau Eptong. Saya itu banyak gak ada ulu tafsir mari dari segi akidah dan walubat dan wae robban. Pun pulau Eptong. Ngaji itu harus saya ini punya materi, misalnya jalan, atau ibnu kanser, atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi itu tadi. Wong-wong bangun, isteri diangkatnya langit, tapi sikit. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu luka, dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama al azhar di mana-mana itu tidak bisa karena bahwa robiuqai leya itu tidak ada jaminan naik ke ke langit apalagi kata rafa'a ayah pak itu sering terkait non materi kayak yarfaillahuladzina amanu jumhurul ulama tetap meyakini bahwa isa itu memang secara mistri harus dinyatakan tidak punya bulan karena piawai harus dinyatakan hilang. Bulangit bilang kanting langit, langit, langit. berhenti supaya walhasil lojus sampai ono keputusan lagi kuburane. Wah, barof juga aja. Nah, Dan nyata aja tulisan ayat wa mutah diru kaminaladina kafar. Dan aku ikut bebas nakuwe no isa songkok niat hati mau mengkafir. Intinya kita harus meyakini nah, Isa gak mati terbunuh. bunuh. Wama kota luru wama solat duwa, lakin subhidah. Ya, tapi terusane ayat iku perkara menek. <tuh benar -benar> Wa ja'ilalladhe rattata au ka fa'alalladhe ila yaumil. Ya. Lan aku gawe pengikut tem Isa. Iku sak uang uang wong kafir. Ulama tafsir, ulama tafsir <tuh benar -benar> ya ana sing mu rutini tas tok nulis. akhirnya nulis pengiko Isa iku Nasrani. Mergo nabi ning Nasrani Isa. Tapi pengikut yang Isa kira ke Tewa, merikut Dede Teno, mosi, mosi, mosi, mosi, Isa, gua besla, merikut yang berada Teno, mosi, apa para to sama dera tenggak pernah, ino, pol, wajah, ilu nazina, tapo, kayu artinya wong Nasrani, wong nasroni, ko, takjubre wong ya, guys, tapi saya di contoh nih, ko, wong ya, wuti, suka suka, opo wong nasroni, contoh zaman nasi penuh. Tahu dipler itu loh menanti bang Wong. Ya, zaman ya, apa pembangun? Teah. Akhirnya polemik-polemik begini. Iku dateng misteri, enggak pernah terjawab. Beli kalo cerita nanti. Gara-gara secara lugot ya tahu pasti part ini terundur. Akhirnya semua misteri kurang terjawab. melahir satu mitos, nato beno Isa isal gutor di mabasi. Imam masih turun, jeneng, masis, jidati, jeneng, mas, fungsi, mas. jeneng muslopat, fungsi, masih Fisik dimaksudkan di tadi, orang yang jenengnya Mas Fisik, apa fungsinya Mas Fisik? Bisa saja jenengnya Mustafa, tapi fungsinya Mas Fisik. Bisa saja jenengnya fungsinya. Orang yang nyakini fungsinya. Lah, akhirnya agak di ngakon Nabi, lah. Itu bergantung. Oh. Loh, dia lho, dia lho, dia lho, dia lho, dia lho. Dalam perdebatan pengikut musyak, saya kenyakinannya tentang Tentarnada Mesia. Mesia itu, yang musyak di ngakon apa? Nabi. Kalau mulan ini ngomong dari rumah kan camu seng bidol-bidol sering sudi ukan dan ya gue mau dari ruang fantasi gue kok dong aku nanti mana betah ulang peti dari kemudian anak mukit, masalah yang mulai zaman Ahmad Gulam bermirza sampai Musodet sampai Iyamin udin bermalilah semuanya ketemu ciber macam-macam sampai perdebatan soal ekonomi tapi ceritanya mengajari menggawa mandat nuri kajem. Iku aku berangkat dari satu lu secara selama musbahroh. ya Ketika Nabi hendika akhir zaman alimamah, siku ya artine boleh balik matur. pada akhir ilmu tertinggi il <tonganQué> Tetap <inappropriate> ilmu tertinggi pada akhirnya, wah bukannya apa? Nah, dianggarannya dia benar. Imam Mahdi, uang jenengei Mahdi Yulha Daya Siti Daya Tan Mahdi terkait. Uang sengai ke Ika. Ika. Kalau mulai Ahmad Gulam bin Mirza, Nabi Ummul Yudhisho Iwata, Mangdisukun Iwata, Oka ga sengaku nanti. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruwak untuk orang-orang sing -orang begitu.